yang kita ada. bawa ini saya punya. Bukan kan hey sini misi wilayah sini konan, konan, Waduh ini orang tidak makan katanya namanya Faris mela <tuk> Ini, ini? ini di mana ini? Ini kolban modern. Di dermaga Kolbano. Ayo, kita rame-rame lagi beli menuju ke Kolbano al-fatun.